Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Lo mabru kali ini, oce bakal mau ngasih rekomendasi buat kalian mabru senjata apa aja yang enak dipake di season 2 nanti, mabru ya? Ini buff dan nerfnya oce akan bahas, mabru oce udah dapat bocoran yang mabru ya. Yuk, kita lihat bareng-bareng mabru. Nah, ini mabru diantar HBR tuh di buff. b 57 di buff ini, senjata ini beberapa kali di buff, tapi belum merasakan yang namanya meta, mabru HBR pernah meta dulu banget tapi sekarang tidak pernah meta lagi ya. B57 kayaknya nggak pernah meta sih B57 ya. Cuman ini senjata tuh normal lu di buff dan nerf-nya mah bro. Ya, cuma nggak ngaruh ke senjata itu main of war di buff lagi. ICR di buff, im tuh baru rilis myth ini kayaknya dia just deh ya. IM2 ya. Soalnya ini ada yang di nerf -nya juga mah bro. Tapi mostly ini di buff mah bro. Wow, BR only-nya ya cocok nih sebenarnya senjata nih buat main BR e, misalnya bagus performanya ya terus MSNC Mabru ini dia yang ucap pake nih Mabru ya deh cilanya udah pake MSNC ini wah ucap berharapin senjata Meta lagi loh asli keren ini senjata Mabru Adoh. wah tapi recoilnya para ya nah disini tuh yang di buff Mabru nya jarak menembaknya main wah gokil ditambahin tuh Recoilnya Ma Bro dibuff juga ya, jadi empat tembakan pertama itu recoilnya nggak terlalu adul mungkin tembakan selanjutnya itu bakal kata satu saya Jadi menurut Ocha untuk kalian yang main MSMC itu cukup kalau mau nembak musuh itu di tembakan pertama habis itu scope nya kalian jangan dibuka dulu Ma ADS nya ditutup dulu, baru habis itu kalian boleh nembak lagi atau reload dulu deh Ma Bro, soalnya ini kan 4 tembakan pertama ya. Jadi yang sih seperti itu Biar peluru yang kalian tembakan tuh Masuk ke badan musuh Oke okay. wah, wow, reload speednya juga ini mah bro Di buff ya dikurangin ini lama reloadnya lima 25% lagi. bah gila. Soalnya kan MSMC itu pelurunya tuh cepat habis. Jadi ini di -buff. wah, itu Google masih langsung. anjay. Terus extend magazine change to 40 round extend magazine. Oke. Okay. besar juga tapi enggak terlalu di -buff banget MX9 di-buff. banyak ya. Lapa nih mah bro Wah gongil banget sih bullet speed ini Lapa nih Ya, maksudnya juga udah siapin ini Lapa ya Lapa King Sprite Anjay Ini bullet speednya itu ditingkatin men Asli Lapa ini udah install kill banget mah, bro. Apalagi kalau kalian pakai magazine yang ngurangin peluru 5 Itu mah, bro. ya itu Wah gila tambah install banget sih Asli udah kayak kena shotgun Lapa ini ditambah lagi bullet speednya men Aduh Kok gak? agak mikir gitu loh ya Range profilenya Oke okay. ini di buff juga Terus Dingo juga di buff mah bro ya Menurut Ocha ini Dingo memang Sangat perlu di buff ya Apalagi tuh kayak uh, Recoilnya range nya itu Agak sedikit amburadul sini yang di buff itu range nya ya, Seperti yang mau Karena agak amburadul Jadi misalnya kita nembak uh, Agak jauhnya kan LMG harusnya tuh uh, Peluru yang kita tembakin tuh Harusnya masuk semua gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai Dingo ini mah, Bro, tembakannya tuh wah parah sih. Agaknya ber sedikit walaupun bilang masih enak ya instant kill karena ya fire rate kencang kemarin di konten. Damage-nya juga di-buff, tapi Battle Royale doang Rosa di situ Echo. Uh, wow, mantap sekali dibuff nih buff ini. Apa tujuannya di-buff di BR sama MP ya? dua-duanya di buff lur, damage-nya MP Maber M16, M16 di adjust ini ya. Di adjust recoil-nya terus flinch-nya di dikasih flinch 15% mah, Bro. Waduh, sayang banget six, Kalian lihat dia mah, Bro, six juga di kayaknya adjust deh ini mah, Bro. Waduh, di nerf tapi lebih ke nerf ya itu. Terus saya berempat ma bro. Ini juga di nerf mah bro. Aduh reload time ya di nerf. Ada movement Speed Boost nya di nerf. waduh sayang sekali ma bro ya. Saya berempat ini menjadi senjata favorit. Tapi emang agak aneh sih. Waktu itu kan di buff di nerf. Di buff di nerf gitu aja terus ma bro ya. Saya berempat memang ini akhir-akhir ini. Banyak sekali dipakai orang, ya. Jadi, ya, mungkin ee, dari situ memperdebatkan ini: saya berempat harus dinner atau di buff ya Contoh, saya berempat udah cukup sih, udah pas sih, ya. Tapi tetap aja, banyak yang pakai saya berempat. Mungkin habis ini dinner lagi, udah pada pindah nih. Mungkin ke switch blade kali ya. ini, switch blade nggak ada nih, Ma Bro. tahu nih, ya. Di LQ juga di LQ, Ma Bro. Abis dikasih mythic dinner, Ma Bro. Disini ya, dinner fui. Sayang sekali, Bro terus si game let's oh weapon ini kayaknya di buff deh. Oke, okay. eh bukan ini di fix doang. Terus bomb Sairo juga di buff Shadow Blade, Operator skill itu di buff net C4. Mau kalian yang suka pakai C4 ya. He <coughs> he he he. Ah uh, C4 Oca kesobat Mabu ya. Ocha lagi eh uh, demen main rank. Tiba-tiba ada C4. Cuing dar. Aduh man. man. Uh, sering batu ya Misalnya musuh nih Kalah battle nih Udah sekarat Udah mundur Terus Oce nya maju Musuh yang ngeluarin c tuh Gara-gara Oce Maju pasti ngeras kan ocah. Udah tuh Counter Oce tuh kena c men Asem memang orang-orang c ya Balista juga di nerf Wow Balista dikurangin aja Jadi dua kali doang bro. Padahal ini mantap banget Ini udah kesnya ada Valorant Oke Oke okay so br br -nya juga tuh kayaknya gitu aja sih ma bro yang ocha Dapet ya infonya ya mungkin nanti sebelum hari H bisa aja ada perubahan ya ma bro soalnya beberapa kali terjadi seperti itu ya jadi rekomendasi ocha untuk smj mungkin kalian bisa pakai lapa nanti cobain aja msmc nya ma bro ya ocha nggak tahu bakal meta atau enggak tapi let's try lah ya semoga aja meta dan switchblade itu smj pasti sudah nggak kenapa napa ya switchblade itu menurut ocha tetap masih Oke okay, ya. Soalnya sini saya berempat di nerf mungkin beralih ke switch blade nanti. Terus untuk Osol travel, kemungkinan Ocha masih click 6 lah ya. Tapi bisa aja IM2 jadi enak banget. Atau Menowar jadi enak banget. Licher jadi enak banget. Bikel 57 yang belum pernah meta bisa jadi meta ya kan. Ah, AK47 juga nih. di-buff lagi ya kan. Sebelumnya kan udah debuff di ini di-buff lagi men. Uh, mantap sekali ma bro, Bikin AK47 jadi bisa dipakai di multiplayer ya kan. Yuk let's go ma bro Kali ini Oce mau langsung aja main ke game nya tapi ocha pakai msmc aja dulu ma bro ya karena yang sangat menarik di sini msmc dan lapa menurut ocha untuk smg -nya. karena ocha adalah user smg ya kan atau user aslinya let's go yuk ima bro ocha sudah siapkan ya, msmc di andalan kita semuanya nih ma bro ya dan kita pakai lapa juga kali nanti ma bro yuk let's go tapi lapa sih mantepnya ma bro ya Misalnya MSC ini recoil nanti pas di buff ya masih tidak terkontrol dan kalau lapa kan masih terkontrol, bro Jadi biar biar enggak bingung kalian milih apa. Soalnya lapa juga instan kill gitu. Wah, gila mana ada musuhnya. Hai Hai, mantap sekali ma bro, mantap joo, aku suka sekali, nice sekali ma bro, enak ya, inslang kill ya, ma bro, jarak dekat, good job. Kita kaget-kagetin aja musuhnya, mabrur ya? No, no, no, no, no, no, no, no. Oke, okay, agak nyangkut-nyangkut nih kita tuh Oh, no, bro Elgatoce mati, mabrur. Three days later. Oke, okay, mabrur, aku sudah balik. Roh, 97, skornya, aku harus kambikin sih. Oke. Okay. Kutjar suka bikin ma bro, nice, tujuh bro. Wah, sumpah. Oke, tetap santai. Mantap nih. Ya. ini udah mantep banget sih padahal ya ucap pakainya ma bro, ya mas MC. Ya. Tapi ucap ya tinggal skore kalian lihat ya. mantap jiwa mah Bro dapat lagi nice mantap jiwa boca langsungkan saja yang nya Guys, nice. nggak akan luca biarkan ini comeback ya, Bro. Kita comebackin, wow, ah, coba tiba bro, maafin Ma Bro ya. Tidak akan aku ganti senjatanya, ntar ya. Tenang, biarin mati nggak apa-apa, kita ganti lapar dulu, mabru. timo dia mah bro, mantap, tuh apa enak banget emang sih, hi, woo, nice, dapat lagi, nice, tujup Woi-woi-woi Jangan penggalah woi Waduh Ocha mainnya gak bisa Full gero banget ya mas bro, Karena Ocha harus Jaga Keseimbangan Elgato Ocha Biar gak mati Wah Kamera Ocha mati Kali ini benar bener full cobaan <laughs> Ini game Gini ya Tapi gak apa-apa lah ya disini kalian melihat gameplay oca gitu loh ya jangan sampai oh, menang kita harus ini menang ya udah cukup <laughs> udah bentar aja mah bro ya ini asam banget wih masih bisa menang loh ya jadi ini mah bergantung pada attachmentnya ya misalnya nanti msmc itu beneran meta mah ya. kalian silahkan lihat nih ya mau suppressor wcr ranger nosedog wcr tactical tiga puluh enam round extended Magazine mah oke boleh nih atau kalian mau lihat lapaknya nih mah ya nih lapak king spray agensi suppressor ranger gel stock extended Magazine, a frame grip ya mah atau bolehlah kalian nonton video lama-lama ocha Bro ya yang sebelum-sebelum media upload ya tentang tesma tu smith soalnya AK47 beneran enak ya kalian boleh lihat otesma npo search di youtube kalian maabru ya AK47 Gunsmith smith ocha desert nah itu nanti langsung keluar atau senjata lainnya maabru im 2 gunsmith ocha desert misalnya im 2 jadi yang meta banget gitu ya atau kalian dari player saya berempat kebingungan nih ya mau pakai apa soalnya saya berempat nanti, misalnya udah gak enak, boleh pakai susu black hole channel. Nah, ini susu black hole. Oke, silakan dilihat. Yaudah kayak gitu aja tuh video kali ini mabro Makasih banget udah menonton Jangan lupa share video ini ke teman kalian Dan jangan lupa subscribe Serta aktifkan loncengnya mabro ya Untuk kalian yang pengen beli akun COD Langsung aja follow instagram ad kita jubelin Disana gak hanya ada akun COD ada game lainnya ya bro ya Pokoknya bagus banget Dan harganya juga terjangkau ya Walaupun ada yang sultan juga ma bro Atau kalian mau dibantu push rank-nya Langsung aja follow instagram ad kita juga titikin Nanti kita bantu sampai yang legendari ya See you ma bro Yaudah Dadah semuanya See you next!